dicicicik balik lagi bersama tong spinner ini kita akan review game get of Olympus ya seluruh kita bawa modal 115.000 saja kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya so, langsung gaskan aja biasa main di fit 2400 aja double aktif. kita langsung gaskan gede di... ah, quick gajar ya 50 kali oh, yang pertanyaan kita main di mana kita main di RT 8000 bosku. itu sudah tergacor tersolid santai roja ke di sini WD berapa pun pasti di player lunas bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis rileks 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate game itu sendiri pastinya yo langsung gaskan aja ke RTP 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen di bosku di RTP 8000 kalian bisa mengetahui RTP game gratis rileks 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate game itu sendiri yo langsung kasih aja ke rtp8000 link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku intinya jangan ragu-jangan bimbang mainnya cuma di rtp8000 itu slot gacor tersolid santero jaga dunia akhirat ya bosku the game nya seluruh ya yuk dibantu like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor lengkus hari ini Slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor Olympus hari ini. Info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor Olympus hari ini. RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot, slot gacor Olympus hari ini ya seluruh. Karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini setiap harinya buat teman-teman semua pastinya. Vir vir setia, vir baru pun gak masalah ya seluruh dibantu like, comment, subscribe nya, share share ke manapun boleh seluruh ke grup A tele, atau ke fanspack juga boleh yuk dibantu ramaikan ya sur biar saya semangat, lebih semangat lagi bikin konten-konten buat kalian-kalian semua apalagi kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya bosku jadi buat teman-teman semua yuk dibantu dibantu ya bosku back to the game ya sur masih diuruh lumayan dapat free spin di bet 2.400 ya sur kita coba lihat apakah ada tanda-tanda jp ayo oh, lumayan nih lagi dong kuning boleh nggak hmm, mau cut hijau dulu boleh kuning atas kuning petir lagi lumayan ya seluruh ungu jadi ungu jadi Enggak hmm, sayang cuma segitu bagus belum dikasih lagi yuk hijau lagi mantap ungu boleh ikut ungu waduh nanggung lah ya bro. tapi kita ketipis-tipis kita kumpulin tampil-tampilnya dulu aja ungu hijau aduh enggak enggak dikasih butuh lumayan nih kalau gendang connect gendang aduh sayang kurang satu semua gendang dan gelas lur. tapi enggak bakal ya Torian spin masih banyak mantap yuk hijau dulu connect hijau connect mantap nih ungu dulu Ungu kasih dong aduh nggak mau ungu dan kuning cuk merah aduh merah kurang satu Ayo dong us anjir enggak dikasih tuh eh hijau nanggung semua hijau kuning-kuning hmm, dulu mantap yuk biru turun atau hijau Itu nanggung semua anjir tampil udah 15 ya yes, slow masih sisa tiga kali lagi anjir petirnya mana tuh wudhu lagi dong petirnya tuh mantap kali 66.000 lagi wudhu lagi dong gendangnya sekalian anjir gendang kurang satu tapi lumayan 66.000 18 hmm, 181,2 auto JP bosku yuk langsung gaskan kaburkan saja karena kita pemain modal rezeki kita pemain buruk profit ya seluruh ya C kuning aduh kuning kurang satu anjir lumayan lumayan lumayan lagi yuk kasih dong wudududu lagi mantap yuk kuning atau hijau dulu boleh ungu um, mantap nih petirnya mana us petirnya mana us petirnya mana us enggak dikasih dong anjir lumayan 1,3 ya surya deril sekitar isi daging sur kita dapat sekitar isi daging kita coba cari-cari dulu di 50 kw, ya surya intinya buat kalian semua selagi ada kesempatan WD WD kan saja karena kesempatan WD nggak datang buat kedua kalinya maka manfaatkan sebaik mungkin kesempatan WD nya ya sur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 RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor olimpus hari ini, ya, seluruh Karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini setiap harinya buat teman-teman semua pastinya. setiap view baru, sama saja. D dibantu ramaikan, ya, seluruh. Biar saya lebih semangat lagi berbagi pola slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor olimpus hari ini pastinya. Buat teman-teman semua, ya, seluruh, ya. 50 masih belum saldo masih aman bosku hmm. saldo masih aman saldo aman kita dia ya, pada JP, JP mantap modal cuma 100.000 dapat 1,3 kapan lagi bosku cuma di RTP 8000 pastinya situs slot gasol tersolid sandero jaga dunia herat yuk untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku langsung gaskan saja ke kartu 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen Aduh-duh-duh-duh Hai, hmm. us kasih scatter lagi tidak mau hai dong us kasih yang mantap-mantap lagi dong saya so, kita main hmm. manual aja lah ya sur Hmm, berapa kali sih manual turbo mau manual aja 20 kali ya seluruh buat penutupan seperti biasa ya seluruh ya di penutupan akhir kita selalu main di 20 manual dan buat teman-teman semua yuk dibantu like comment subscribe ya share-share ke teman-teman kalian juga karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor Olympus hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor Olimpus hari ini RT info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor Olympus hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor hari ini karena cuma di sini kita selalu berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor Olympus hari ini setiap harinya buat teman-teman semua pastinya viewer setia atau viewer lama atau viewer barupun sama Jadi yang penting dibantu like comment subscribe nya biar semakin ramai biar saya semakin semangat lagi buat konten-konten pola-pola gitu buat kalian-kalian semua pastinya ya seluruh ya intinya ya seluruh selagi ada kesempatan WD WD saja karena kesempatan WD gak datang buat kedua kalinya maka manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan WD -nya. jangan kau sia-siakan kesempatan -nya ya nya ya Aduh kita selesaikan putaran ini langsung gaskan pamit undur diri saja hmm, belum ada pencetak lagi anjir anjir, anjir. Oke Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, jangan lupa dibantu like, comment, subscribe nya, share share juga ke teman teman kalian ya seluruh ya. Saya Otong Spin pamit undur diri, bye bye seluruh, ingat main slot cuma di Rp. delapan pastinya ya bosku, bye bye.